Gelombang suara angin yang deras bisa terdengar di langit ketika sosok melintas dan tiba di medan perang satu persatu. Setelah cahaya memudar, orang-orang dari kedua sisi terungkap. Ada total enam orang dari tiga suku harimau besar yang telah tiba. Dan mereka semua memiliki kekuatan panggung samsara. Jelas bahwa ketiga suku besar harimau telah menginvestasikan banyak kali ini. Mereka telah mengirim banyak ahli top dari suku mereka karena keributan ruang yang hancur. Sebagai salah satu dari delapan suku raja besar, meskipun fondasi mereka mungkin lebih rendah daripada empat suku penguasa, itu tidak boleh diremehkan. Terlepas dari susunan yang kuat dari ketiga suku harimau yang hebat, ekspresi mereka saat ini tidak terlihat bagus sama sekali. Ini karena ada selusin sosok berdiri di langit di seberang mereka. Mata sengit itu mirip dengan serigala dan harimau. Tetua pertama Zuli, Liu King. Komandan Iblis Kera Emas dan yang lainnya Yang telah terpisah dari kelompok lindung sebelumnya Semuanya telah tiba Barisan ini Yang merupakan kumpulan para ahli dari Istana Empat Titans Suku Naga dan Suku Marten Celestial Siluman Jelas jauh lebih megah jika dibandingkan dengan tiga suku harimau besar Pertempuran yang awalnya intens di langit secara bertahap terhenti ketika pasukan dari kedua belah pihak tiba Wajah para ahli dari tiga suku besar Harimau bergetar ketika mereka melihat Liu Qing yang tersenyum dingin dan yang lainnya. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing sama-sama ahli top yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi. Dan kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap samsara biasa. Jika mereka bertarung, kemungkinan hanya mereka berdua saja yang akan dapat memblokir barisan dari tiga suku besar Tiger. Hehe. Aku mengatakan bahwa kalian tiga suku harimau besar benar-benar menjadi semakin berani. Kamu jelas-jelas menyadari bahwa Lindong adalah hukuman tetua suku naga kami. Namun kamu benar-benar berani menyerangnya. Ini jelas memandang rendah suku naga kita, kan? Liu Qing tersenyum dengan cara yang aneh. Ah Diaw adalah pemimpin suku junior Celestial Demon Martin milikku. Menyerangnya setara dengan menantang suku Marten Celestial Iblis kita. Ketua pertama Zuli juga mengatakan dengan suara acuh Acuh Tubuh para ahli dari tiga suku harimau besar sedikit menegang saat mendengar ini. Meskipun tiga suku macan besar agak berpengaruh di dunia binatang iblis, jelas bahwa mereka tidak berani menyinggung suku naga dan suku marten celestial iblis, dua suku penguasa. Jika kabar ini sampai ke suku mereka, mereka pasti akan dihukum berat. Haha, tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman. Petik 2. Kedua tetua suku Heavenly Devil Tiger tertawa datar. Meskipun mungkin bagi mereka untuk menerima menyinggung dua suku penguasa ini jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger, sudah jelas bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk merebutnya. Dalam hal itu, akan terlalu bodoh untuk menyinggung suku naga dan suku Marten Celestial Iblis lagi. Komandan yang dari Istana Empat Titans ini memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil kami. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin kami memiliki niat buruk terhadapnya? Petik 2. Tubuh para ahli dari tiga suku harimau besar sedikit menegang saat mendengar ini. Meskipun tiga suku macan besar agak berpengaruh di dunia binatang iblis,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 Flame kecil dalam hati mencibir ketika mendengar ini saat keganasan melintas di mata harimau. Suku Tiger Heavenly Devil telah membuatnya sangat tidak senang hari ini. Dia harus menyelesaikan skor dengan benar ketika memiliki kesempatan di masa depan. Pemimpin Lindong, kami adalah orang-orang yang bersikap impulsif sebelumnya. Dan orang tua ini akan meminta maaf kepada kamu di sini. Bolehkah aku tahu jika kamu pertama kali bisa melepaskan luoteng? Tetua dari suku Dark Abyss Tiger melirik luoteng, yang masih terjebak oleh Lindong, sebelum menangkupkan kedua tangannya bersamaan saat ia bertanya. Aku bisa melepaskannya, namun, aku berharap bahwa setiap orang akan berhati-hati sehubungan dengan apa yang mereka katakan dan lakukan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuh. Lindong melirik si tetua, dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara lemah. Luo Teng dan yang lainnya mengatakan gigi setelah mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa mengangguk. Kata-kata Lindong sangat jelas. Dia ingin mereka menutup mulut mereka dan tidak mengatakan apa-apa tentang garis keturunan terakhir dari suku Darkness Saint Tiger. Baru setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya. Istana ilahi yang misterius dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan kembali kepadanya. Formasi yang menjebak Luo Teng. Juga menghilang, meskipun dia sedikit marah di hatinya karena tindakan tiga suku besar harimau Sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan mereka Setelah semua, tujuan utamanya adalah devoring divine palace Jelas ada banyak individu yang kuat setelah pewaris dari guru yang melahap Tidak bijaksana melelahkan kekuatan mereka di sini Ekspresi luoteng sedikit berubah-ubah setelah dia dibebaskan namun dia juga mengerti situasinya dan tidak lagi memiliki keganasan sebelumnya. Ini terutama terjadi di bawah mata Liu Qing yang galak. Yang bisa dia lakukan adalah dengan marah mendarat di tanah dan membantu Luo Lai, yang menjadi sangat lemah setelah serangan tunggal dari Lindong, berdiri. Ekspresi Luo Lai juga berwarna hijau baja. Dia telah berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Lindong di depan begitu banyak mata meskipun memiliki keunggulan numerik atas yang terakhir. Kemungkinan banyak yang akan mengejeknya jika kabar ini menyebar. Ayo pergi. Meskipun hatinya terasa pahit, Luo Lei juga bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Yang bisa dia lakukan adalah melambaikan tangannya dan dengan cepat membawa para ahli dari suku Dark Abyss Tiger pergi. Dua suku besar Tiger lainnya hanya bisa tersenyum canggung setelah melihat suku Dark Abyss Tiger pergi. Mereka juga menangkupkan tangan mereka bersama ke arah lindung sebelum pergi dengan cara sedih. Akhir anti dari pertarungan yang sangat intens menyebabkan para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dengan sikap menyesal. Mereka bertanya-tanya apa yang salah dengan ketiga suku harimau besar ini. Yang terakhir jelas tahu bahwa Istana Empat Titans memiliki suku naga dan suku iblis Martin surga mendukung mereka. Namun, mereka masih menantang Istana Empat Titans. Sebuah tindakan yang praktis mencari penghinaan mereka sendiri. Berbagai pakar di langit tidak berlama-lama lagi setelah melihat bahwa pertunjukan telah berakhir dan dengan cepat berserakan. Belum lama sejak kami berpisah dan kamu telah menyinggung tiga suku besar harimau. Setelah melihat bahwa semua orang telah pergi, tetua pertama Zuli berbalik dan tanpa daya menggelengkan kepalanya di lindung dan Little Marten. Jelas, dia agak terdiam di ketangkasan beberapa orang muda ini sehubungan dengan mendapat masalah. Orang-orang ini sebenarnya berani mengambil sesuatu milik kita. Kakek Marten sudah berbaik hati untuk tidak membunuh mereka. Marten kecil mengerutkan bibirnya ketika kilatan tak menyenangkan melintas di matanya. Rebut sesuatu milikmu. Tetua pertama Zuli sedikit terkejut. Lindong mengangkat bahu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan soal kegelapan Saint Tiger. Ini sebenarnya adalah darkness Saint Tiger. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing jelas sedikit kagum setelah mendengar apa yang dikatakan Lindong dan melirik Little Flame di sampingnya. Mereka akhirnya mengerti mengapa tiga suku besar Harimau berani mengambil risiko seperti itu. Pertemuan yang sangat menentukan, suku Darkness Saint Tiger pada dasarnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Garis keturunan Darkness Saint Tiger yang kamu dapatkan sebelumnya mungkin yang terakhir. Tetua pertama Zuli menghela nafas. Ekspresinya penuh belas kasihan dan penyesalan. Bagaimanapun, suku Darkness Saint Tiger tidak lebih lemah dari suku naga mereka selama zaman kuno. Namun, itu hampir punah setelah bencana besar saat itu. Mudah-mudahan, garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger akan memungkinkan suku mantan penguasa untuk bangkit kembali. Little Flame mengangguk ketika dia menutup tinjunya di atas dadanya. Dia bisa merasakan bahwa manik hitam putih. Yang telah dia telan, perlahan larut. Garis keturunan kuno dan kuat menyebar sedikit demi sedikit. Garis darah ini bahkan lebih besar daripada garis keturunan suku iblis surgawi. Ayo pergi, kita harus pergi ke Devouring Divine Palace. Petik 2, Lindong tersenyum dan menepuk pundak Little Flame. Mereka menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Untungnya, dengan koneksi samar dari simbol leluhur melahap. Dia bisa merasakan posisi kasar dari Istana Ilahi Devoring. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kemungkinan besar mereka semua memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap guru Devoring legendaris. Ayo bergerak, Lindong tersenyum saat dia memimpin dan bergegas maju. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah langsung ke kedalaman ruang yang hancur sementara Little Marten dan yang lainnya mengikuti di belakang. Pemandangan ini sangat spektakuler. Kelompok lindung tidak beristirahat selama perjalanan berikutnya. Matanya terfokus dengan seksama pada kedalaman ruang yang hancur. Kegembiraan besar tampak berkedip dalam di dalam mata hitam pekat itu. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak individu kuat yang juga memasuki ruang yang hancur. Sebagian besar dari mereka cukup terkenal di wilayah Dimen, Namun, mereka tampaknya cukup waspada ketika mereka melihat kelompok Lindong. Bagaimanapun, barisan ini sangat menakutkan. Lindong tidak memedulikan dirinya dengan ini dan hanya menaikkan kecepatannya ke batas. Mereka melanjutkan dengan cara ini selama sekitar satu jam, sebelum tubuhnya tiba-tiba diam. Dia bisa merasakan simbol leluhur melahap di dalam tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Perasaan ini menjadi semakin jelas. Kita akan tiba, sosok lindung perlahan melambat saat dia berkata dengan lembut. Kegembiraan naik di mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Kelompok itu melakukan perjalanan selama belasan menit sebelum mereka secara bertahap berhenti. Di ujung pemandangan mereka berdiri sebuah gunung hitam di atas tanah tandus. Gunung tunggal itu terjal dan tidak ada jalan setapak menuju puncaknya. Mengalihkan mata mereka ke atas. Semua orang melihat istana hitam besar diam-diam menjulang di puncak kesepian. Seolah-olah itu telah berdiri di sana sejak awal waktu. Perasaan rumit naik di mata Lindong dan yang lainnya ketika mereka menatap istana hitam besar yang kesepian. Di sanalah ahli puncak-puncak dari era kuno telah meninggal. Dia adalah seseorang yang pernah melintasi celah di antara pesawat dan menyerbu suku Yimo. Bahkan Yimo yang kejam itu pun merasa takut terhadap pakar hebat ini. Dia adalah salah satu tokoh paling mempesona di era itu. Aku akhirnya menemukanmu. Lindong menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit bergetar saat ini. Itu mungkin baginya untuk merasakan lolongan sedih dari simbol leluhur yang menelan dalam tubuhnya pada saat ini. Sang Guru yang Melahap Nama ini telah dicantumkan dengan kuat ke dalam hatinya sejak dia mendapatkan simbol leluhur yang memangsa. Sekarang, dia akan dapat benar-benar bertemu dengannya dalam bentuk lain. Kegembiraan bergolak di dalam hati Lindong. Namun, dia perlahan-lahan menekannya beberapa saat kemudian. Ini karena dia bisa mendeteksi suara angin yang terburu-buru di belakangnya. Para pakar top dari berbagai bagian wilayah Dimen telah mulai berdatangan satu demi satu. Swash banyak sinar cahaya dengan cepat tiba. Tampaknya tanpa akhir ketika mereka muncul di langit di atas. Mereka memandangi istana hitam besar di gunung yang sendirian. Dan tidak ada yang bicara untuk sementara waktu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Delapan tuan kuno adalah murid langsung dari leluhur simbol selama era kuno itu. Mereka telah melindungi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Lindong menutup matanya saat dia membenamkan dirinya dalam suasana ini. Dia sadar bahwa keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Waktu berlalu, keheningan ini berlanjut selama setengah jam. Di depan mata banyak ahli di langit mulai mendapatkan kembali kejelasan mereka. Selanjutnya, nyala api yang kuat seperti panas mulai melonjak di dalam mereka. Ku, Lindong tampaknya juga mendeteksi perubahan ini dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tangannya yang panjang tertutup dengan lembut ke dalam kepalan tangannya saat dia memandangi istana hitam dengan tekad bulat. Aku akan berhasil warisan kamu. Aku akan menjaga dunia ini untuk melindungi mereka yang perlu aku lindungi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1168, Sosok Hitam Misterius. Banyak tokoh berdiri di sekitar puncak gunung yang sepi. Perhatian mereka diarahkan pada istana hitam besar yang berdiri di puncak gunung. Sementara itu, kegembiraan menumpuk jauh di dalam mata mereka. Hehe, Lindong, setelah kita masuk, aku akan memasuki istana dan berusaha untuk mendapatkan warisan dari sang guru yang melahap. Kamu hanya dapat menganggap diri kamu tidak beruntung jika aku berhasil mendapatkannya terlebih dahulu. Berdiri di sampingnya, Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka yang datang ke tempat ini semuanya memenuhi syarat untuk bersaing demi mendapatkan warisan dari sang guru yang melahap. Namun, seseorang harus mengandalkan kemampuannya sendiri dan keberuntungan untuk berhasil. Namun, aku tidak berpikir itu akan menjadi tugas yang mudah untuk memasuki istana itu. Lindong menatap istana hitam besar dan berkata dengan lembut. Meskipun istana di depan mereka diam sunyi, Lindong bisa mendeteksi bahaya samar berkat nalurinya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi tugas yang mudah untuk menerobos ke tempat di mana Guru Devoring meninggal? Sementara Lindung bergumam pada dirinya sendiri, beberapa individu kuat yang berdiri di langit sudah menjadi gelisah. Di antara mereka yang bisa mencapai di sini, yang terlemah adalah ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Sementara itu, ada juga ahli panggung samsara yang tak terhitung jumlahnya dan mereka semua individu terkenal di wilayah Diman. Namun, mereka hanya dianggap sebagai individu biasa di sini. Pergi, gangguan berlanjut selama beberapa menit, sebelum seseorang melihat lampu merah menyala di matanya. Teriakan tajam terdengar sebelum lebih dari selusin toko bergegas ke depan secara bersamaan. Selain itu, dilihat dari fluktuasi yuan power mereka yang besar dan perkasa, kedua orang di depan sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Awalnya, Suasana di tempat ini sangat tegang. Karena itu, saat kelompok orang ini bergerak, suasananya langsung runtuh. Segera, banyak individu yang kuat tidak dapat menahan diri karena mereka maju ke depan juga. Suara angin ribut muncul di langit ketika banyak sinar cahaya bergegas menuju istana hitam besar. Adegan ini cukup menakutkan. Mengapa kita tidak bergerak? Setelah Little Martin melihat adegan ini, dia berbalik untuk melihat Lindong. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tinggal diam, dia bertanya tanpa sadar. Lindong menggelengkan kepalanya. Sementara itu, mata hitamnya menatap tajam ke istana hitam. Sensasi bahaya menjadi semakin jelas. Biaya, dalam waktu singkat, puluhan ahli top telah mencapai puncak gunung. Namun, sama seperti mereka berada dalam radius seribu kaki dari istana itu, suara tajam tiba-tiba bergema di langit. Swoosh, segera. Semua orang melihat cahaya pedang hitam bersiul dari dalam istana hitam besar itu. Seketika, bila itu diremukkan dengan sungguh-sungguh terhadap puluhan tokoh tepat di depan. Bang, suara rendah dan dalam terdengar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa pertahanan Yuan Power yang perkasa pada puluhan ahli top telah runtuh seketika. Selain tiga ahli panggung samsara, yang terbang mundur sejauh ribuan kaki dengan wajah pucat dan menyedihkan. Individu-individu yang tersisa meludahkan seteguk darah sebelum mereka jatuh dengan sedih ke tanah, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Setelah itu, mereka meninggalkan banyak bekas luka panjang di dataran terpencil. Semua orang membeku seketika, praktisi yang kuat, yang maju dengan antusias, tiba-tiba berhenti. Tepat, guncangan tebal menghunjam wajah mereka. Apa itu tadi? Itu benar-benar bisa melukai puluhan ahli top secara instan. Bahkan, bahkan tiga ahli panggung samsara terluka dan harus mundur. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka melihat istana hitam itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki lembut muncul. Sasa, ketika suara langkah kaki semakin dekat, semua orang akhirnya melihat sosok hitam kurus perlahan berjalan keluar dari istana. Dia memegang pisau panjang hitam di tangannya. Sementara itu, tidak ada riak energi yang menakutkan di sekitarnya. Namun, dia mengeluarkan aura berbahaya yang akan menyebabkan seseorang gemetar. Apakah dia tuan yang melahap? Saat ini ada ribuan tokoh yang hadir di sekitar puncak gunung ini. Ketika mereka melihat sosok hitam itu yang berjalan keluar dari istana, ekspresi mereka berubah saat mereka berseru. Tidak jauh dari situ. Para ahli dari suku sembilan Phoenix dan suku Kunpang, yang belum bergerak, juga mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Sang guru yang melahap, bukankah dia sudah mati? Ini ekspresi tetua Zuli dan Liu King menjadi suram. Sementara itu, kejutan yang tebal memenuhi mata mereka. Dia bukan tuan yang memuaskan. Lindung menatap tajam pada sosok hitam kurus itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari yang terakhir. Jelas, sosok hitam ini bukan tuan yang melahap. Sesuatu memang salah. Tetua pertama Zuli juga mengerutkan kening. Tubuh itu setenang batu dan tidak ada kekuatan kehidupan di tubuh itu. Karena itu, dia bukan orang yang hidup dan hanya mayat yang dikendalikan oleh orang lain. Bayangan hitam itu memegang pisau hitam dan berdiri dengan tenang di depan istana. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mengangkat kepalanya atau berbicara. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana seperti patung batu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Keheningan ini berlanjut sesaat, sebelum seseorang akhirnya tidak dapat melatih kembali dirinya saat dia menjerit dalam. Banyak individu kuat berdiri di langit. Bahkan, ada ribuan dari mereka. Selain itu, Aspek yang paling menakutkan adalah mereka semua adalah individu yang luar biasa. Bahkan, bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap kematian mendalam. Oleh karena itu, dengan sejumlah besar ahli berkumpul, bahkan seseorang sekuat sesepuh pertama Zuli tidak punya pilihan selain mencari perlindungan. Betul, ayo serang dia bersama, banyak teriakan persetujuan terdengar, segera setelah itu. Ratusan angka melangkah maju sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Setelah itu, ratusan pilar Yuan Power yang gemilang bersiul ke depan. Mereka disertai oleh momentum yang menakutkan saat mereka menyerang dengan marah ke arah sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Namun, melawan serangan yang menakutkan itu, sosok hitam itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak mengadopsi tindakan defensif yang dia lakukan hanyalah berdiri diam di tempat yang sama dan dia membiarkan serangan ganas itu mendarat di tubuhnya Bang, di depan istana gelombang serangan liar dan keras menyapu segera, sukacita muncul di mata semua orang namun, kegembiraan muncul begitu saja sebelum langsung membeku itu karena mereka menyadari bahwa setelah gelombang serangan tersebar sesosok hitam masih berdiri diam di tempat yang sama selain itu dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Mendesis, setiap ahli yang hadir menghirup udara dingin. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan syok yang tebal. Ratusan ahli top telah menyerang secara bersamaan. Namun mereka tidak dapat menyakiti sosok hitam itu sama sekali. Apa makhluk ilahi itu, memang tidak mudah untuk memasuki Devouring Divine Palace? Ekspresi Liu Qing suram saat dia perlahan berkata. Tetua pertama Zuli mengerutkan kening. Dalam jarak yang cukup dekat, Kun Yuan dari suku Kunpeng dan Mu dari suku sembilan Phoenix juga memiliki ekspresi tegang. Jelas, mereka juga merasa terganggu dengan masalah pelik ini. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan? Luotong dari suku sembilan Phoenix memandang Mu sebelum dia tanpa sadar bertanya. Mu merenung sejenak, "Setelah itu, dia melirik sosok di punggungnya. Sosok itu melirik sosok hitam di depan istana besar." Sebelum dia sedikit mengernyit dan menganggukkan kepalanya, Mudi akhirnya melangkah maju setelah melihat ini. Sementara itu, individu yang kuat di langit sekitarnya semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah tetua pertama dari suku Sembilan, Phoenix, akan bergerak? Mudi akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Martin kecil dengan lembut bertanya. Jika Mudi berhasil menagih melalui, dia akan berakhir dengan petunjuk atas mereka. Tetua Zuli dan Liu King saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Pada saat ini, mata yang terakhir menatap tajam pada sosok hitam itu. Sesaat kemudian, kilatan melintas di matanya. Sementara sudut mulutnya juga terangkat sedikit melengkung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mudi kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apapun darinya. Petik 2 Tetua pertama Zuli dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Mereka sangat menyadari kekuatan mudi Bahkan, kecuali dia bertemu dengan seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, dia akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Lindong tersenyum, namun, dia tidak merinci. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah menatap sosok hitam itu dengan penuh perhatian. Dugaannya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sesepuh pertama. Mudi berdiri di langit, mudi perlahan melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang energi menyilaukan menyebar dari belakangnya seperti lingkaran cahaya. Bahkan warna mempesona mereka menyebabkan langit menjadi jauh lebih berwarna. Cahaya menyilaukan dengan cepat berkumpul di depan mudi. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi cincin cahaya sembilan warna seukuran telapak tangan. Ada warna-warna cemerlang dan mempesona pada cincin cahaya itu. Sementara itu, itu diam-diam memancarkan riak aneh, yang menyebabkan hati banyak praktisi yang kuat bergidik. Cincin itu memiliki aroma reinkarnasi. Jelas, Mudi benar-benar melepaskan kekuatan reinkarnasi yang telah bersentuhan dengannya. Dengan demikian, serangan ini sangat kuat. Orang tua ini mungkin menjijikkan, tapi dia memang tangguh. Ketika Lindong melihat cincin cahaya sembilan warna di tangan Mudi, dia tanpa sadar mengangguk. Meskipun dia telah mencapai level Grandmaster simbol awal, dia masih harus menggunakan berbagai teknik untuk melepaskan serangan yang setara dengan serangan Mudi saat ini. Nine Phoenix Heavenly Ring, wajah Mudi tanpa emosi. Sementara itu, ada kilatan dingin di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang terang dan melesat ke depan. Setelah itu, tangisan rendah, yang dipenuhi dengan keinginan membunuh, terdengar. Desir, seketika, tubuhnya muncul di depan istana itu. Setelah itu, dia memotong sembilan cincin berwarna di tangannya dengan marah ke arah sosok hitam di bawah. Pada saat itu, bahkan ruang itu sendiri pecah. Meskipun demikian, Sosok hitam itu masih menolak untuk bergerak. Namun, seketika cincin sembilan warna itu akan mengenai dia, dia tiba-tiba mundur selangkah. Kemudian, dia mengencangkan cengkeraman di atas pisau panjangnya sebelum dia memangkasnya ke depan. Swoosh! Dunia tampaknya telah redup setelah bila menebas ke depan dan semua orang hanya bisa melihat dua sosok saling bersilangan. Faktanya, energi liar dan keras telah berhenti pada saat ini. Bam. Sosok hitam itu berhenti. Kemudian, dia menarik pedangnya dan berdiri diam. Bilahnya baru saja memasuki sarungnya ketika Mudi yang berdiri di belakangnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, sembilan cincin berwarna di tangannya hancur. Sebelum luka berdarah muncul di dadanya. Segera, darah segar keluar dengan liar dari sana. Bang, syok yang rapat menyembur ke mata Mudi, membanting telapak tangannya di tanah. Tubuhnya segera lepas landas. Setelah itu, ia melarikan diri dari puncak gunung dengan cara yang menyedihkan. Sikapnya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat adegan ini. Tetua pertama di sebenarnya terluka langsung oleh satu tebasan. Dia adalah seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Pisau yang menakutkan. Liu Qing dan yang lainnya merasakan wajah mereka bergerak dengan lembut. Sementara itu, shock juga naik di mata mereka. Kemampuan untuk melukai Mudi dengan satu tebasan. Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan, untuk melakukannya, seseorang harus menjadi ahli tahap reinkarnasi asli. Mungkinkah sosok hitam misterius di depan mereka sebenarnya adalah ahli panggung reinkarnasi? Kuf! Sementara mereka sok Berdiri di samping mereka. Lindong dengan lembut menghembuskan napas sebelum dia perlahan berkata. Benar-benar tak terduga, sebenarnya ada mayat Sky Devoring yang kuat di sini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.